Mu Budoyo Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ingat betul nir ing sambikono. Jumpa lagi bersama kami sih bertual putih di channel DSPB TV. Sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam sejarah peradaban manusia.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 Pangeran Mojo Agung menyatakan bahwa Keberadaan Kawulo menjadi tanda berlakunya pemujaan Dan penghambaan terhadap Gusti. Apabila seseorang tidak memahami persoalan ini Maka ia dianggap kosong pengetahuannya Apabila hatinya mendua Maka ia telah melakukan kesyirikan Dan tidak sah imannya karena tidak memahami dengan baik hakikat tauhid. Raden Mas Said atau yang biasa dikenal dengan Sunan Kalijogo merupakan salah satu wali songo. Beliau memiliki banyak ilmu yang diwariskan oleh Sunan Bonang. Ilmu tersebut sangat bermanfaat hingga saat ini. Seperti untuk mendatangkan rezeki, untuk kewibawaan, dan untuk perlindungan. Banyak orang yang ingin menguasai ilmu dari Sunan Kalijoko Salah satunya adalah ajian Macan Putih Sunan Kalijogo. Masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang, yang lahir pada 1546 Masehi Serta awal kehadiran Kerajaan Mataram Di bawah pimpinan panembahan Sinopati Beliau ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon Dan Masjid Agung Demak Tiang Tatal yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, atau Susuhunan Kalijogo, adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Dan beliau dimakamkan di Kadilangu Demak. Konon, kodam macan putih merupakan kodam paling sakti yang mendampingi Sunan Kalijogo. Banyak orang yang menginginkan khodam macan putih karena dipercaya bisa menambah karisma. Cara memanggil khodam macan putih Sunan Kalijogo ini pun banyak dicari oleh sejumlah orang. Sebenarnya, ada beberapa ajian khodam macan putih, mulai dari ajian Prabu Siliwangi hingga ajian macan putih Sunan Kalijogo. Cara memanggil kodam macan putih Sunan Kalijogo memang harus melakukan tirakat dan ritual tertentu Ada mantra khusus untuk mendatangkan kodam macan putih kanjeng Sunan Kalijogo tersebut Keutamaan memiliki kodam macan putih antara lain bisa menambah karisma Wibawa bisa menjadi pelindung ketika berada dalam situasi bahaya Lantas, bagaimana cara menggil kodam macan putih ini? Simak terus penjelasan di bawah ini. Tapi ingat, jika Ndoro ingin mengamalkan ilmu ini, Ndoro harus benar-benar memantapkan hati. Karena ritual ini tidak dikhususkan untuk main-main. Sebab hasilnya bisa saja bukan kodam macan putih yang muncul, melainkan jenis lain. Untuk memanggil khodam Sunan Kalijogo yaitu macan putih, harus menggunakan mantra asli dari Jawa. Ritual yang harus dilakukan sebagai cara memanggil khodam macan putih yaitu wasak mutih selama 40 dan 40 malam. Lebih bagus jika puasa mutih dilakukan di dalam gua yang tidak dimasuki sinar matahari Selama melakukan puasa mutih Ndoro tidak boleh berbuka dengan makanan yang bernyawa Dengan kata lain hanya boleh makan nasi putih dan air putih Mulailah puasa mutih tersebut di hari weton Ndoro Seumpama weton Ndoro adalah pasaran Kliwon Maka awalilah puasa di hari pasaran Kliwon Sebelum menjalani puasa mutih Ndoro harus membersihkan diri terlebih dahulu yaitu mandi besar Ndoro harus menjalani puasa mutih selama 40 hari Dan tidak boleh putus serta harus tepat waktu berikutnya selama menjalankan puasa mutih Ndoro harus mendirikan sholat tobat dan sholat hajat di pukul 12 malam Ndoro harus membaca doa-doa amalan yang pertama wasilah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW satu kali lalu bacakan surat al Fatihah satu kali kemudian wasilah kepada empat khalifah sebanyak satu kali Kemudian, berikan wasilah kepada Kanjeng Sunan Kalijogo sebanyak satu kali. Disusul membaca Ibdrifars sebanyak tujuh kali, kemudian bersyahadat sebanyak tiga kali, kemudian membaca Sholawat tiga kali, membaca Surat Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tujuh kali, kemudian Surat An-Nas tujuh kali, kemudian Ayat Kursi sebanyak satu kali. Setelah doa-doa tersebut dibacakan. Dora kemudian baca mantra berbahasa Jawa Bismillahirrahmanirrahim Kelapa songo kelapa sewu suaraku yang putih ono ing todoku yo aku pancene Allah la ilaha illallah Muhammad rasulullah la haula wa la illa billah la haula wa la illa billah la haula wa la illa billah la mantra tersebut diulang-ulang sebanyak 99 kali setelah itu kita perlu diam sejenak bertafakur atau bersemedi jangan kaget kalau ada getaran dalam tubuh dirasakan saja sembari memecamkan mata